pun rezeki sing dibagi karo Allah. Rezeki ini pun dibagi-bagi kalau Allah miturut ukurani, miturut ukurani di. Ti, Diangi. Ngono wis diukur lah. Makanya nafsu ini kadang-kadang niku berbicara niku sing ora-ora apa meneh angen-angen e. Ning ngene ifyak niku kali Kanjeng Nabi, pernah Kanjeng Nabi gambar kotak dan gitu. Sret, sret, sret, tengah-tengah di di di anu, di di Sret, harus nembus garis. Sret, nyetan. Nah, kenek kan Nabi Dawuh ada ajal. Tadi sing kotak nih ajal, ajal batas atas, batas bawah, atas batas samping, samping. Ini ajal. Tadi manusia itu nggak bisa apa itu melampaui batasan. Kalau sampean ini dibatas oleh Allah ke atas, ini enggak bisa sampai umpama seperti apa itu astronot sampai luar angkasa ya. Nah, ini sampan batasannya ya, cuma apa itu? Nah, kalau di apa itu ditakdirkan ke Mekah umpamanya ya, naik pesawat iya kan? Naik pesawat, tingginya berapa? apa itu ratus kaki lah <laughs> itu ya cuma itu batasan sama naik di atas lah sengora tahu memak pesawat berarti mumbul mumbul ya kira kira orang meter mencolot <laughs> itu atasan bawahnya gitu nggak bisa kok. seperti ontorjo ambles bumi itu nggak bisa ini piye sama di pendem dengan bumi ya mateng ya <laughs> Nah itu nggak bisa, batasan ke bawah itu sudah ada batasan. mama ke samping, ke kanan, dari mulai awal sampai lahir, terus kemudian batas batas awal, batas akhir, batas awal adalah kelahiran, batas akhir adalah kemati, kematian. kematian. Nah itu sudah ada batas, ajal hmm. namanya ini. Makanya nggak bisa ini di, kalau aja aja ajaluhum layas takhiru nasa'atan walayas takdimun. Jadi apabila ajalmu datang itu ya setakhiru nasa'atan tidak bisa kamu undur walaupun itu sesaat. Hei malaikat tunggu dulu saya tak mau tiduran dulu. Enggak bisa. Dimanapun sampahan dijabut, umpama dijalan, ya dijalan. di jalan ya di jalan. Di sawah ya di sawah. Lagi duduk ya lagi duduk. enggak bisa. Saya tidur dulu ah. Atau saya tak anu apa itu pesen apa, luang lahat dulu. Atau saya tak Tak ngeduk luang lahat sendiri sendiri, ya. nggak ngerepoti, nggak ya. bisa itu. Enggak ada kumplumi malaikat itu. Ini ajal nih, namanya ajal batasan awal, batasan akhir. Itu sudah sudah ada batasan. Nah, maka ada yang digaris yang saya katakan Di garis tengah tadi, seret sampai nembus batas dari mulai batas awal sampai batas akhir ini sampai nembus duel ini kata Nabi ini Hadza amal katanya Nabi apa itu hada amal bukan pakai ain lo ya kalau hada amal pakai ain itu namanya amal perbuatan Hadza amal pakai hamzah artinya apa angan-angan wah hada amal wah ini angan-angan angan-angan bisa menembus ajal ya enggak kalau orang lamun mau oh, batasan sana awak ikum mangkor rezeki nih yomik semunui kuli berarti beras iku mangsa centak pada bahasa ini, ngomong harapnya cintal, itu angin angin-angen. cukup nembus batas, ngomong so. angin-angen itu gitu. Makanya orang yang ngelamun itu, nggak ada yang ngelamun itu nggak asyik. Mesti asyik. Koyok-koyok is nembus batas. Mo. Wah, ngomong ini aku rapi luna maya. <laughs> Padahal wajahnya pas-pasan, ngarepnya no luna maya. Yuk, kayak gitulah orang. Wah seandainya saya kaya. Oh, oh, no. Padahal pekerjaannya mereman. Ngarep noka. Nah, ya. Ini kan nembus. Nembus angen, angen kan. Maka nih, ini kata Nabi itu. latakul Bilau Jangan kamu berkata seandainya. Jangan berkata seandainya. Fa'inna lau min awali amali syaitan. Sesungguhnya seandainya. Itu adalah awal dari perbuatan Syekh Yata sama saman ngeluwamun ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, wah ngeluwamun, wah. ngeluwamun, kan biasa nih. ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, ngeluwamun, dimakan sesuatu yang diminum bahkan yang dipakai seseorang wahid setiap orang ya itu bimik darin mukod darin yang sudah dikira-kirakan yaitu sudah di ada anu, e, bimik darin adanya kekuasaan Allah yang sudah di yang sudah di apa ini dikehendaki oleh Allah dikira-kira ini lah, ukuran nih bimik darin mukad darin kelaman kira-kira sanding kira-kira aki jadi sesuatu yang sudah diukur oleh Allah, ada ukurannya ada batasannya ini pakaian, ini iku lho, ya orang asyik katik anu orang macem macam-macam, katik nganggih, Ngaku wakukuk sebab masalah pakaian itu juga kan saya sering mengatakan pakaian itu kan menunjukkan apa itu identitas seseo -seorang. seseorang. Iya. kadang-kadang ku anu tapi anu. tingkat sosialnya itu menunjukkan tingkat sosialnya seseorang. Makin bagus makin sisi sosialnya, tingkat sosialnya makin ting tinggi. Soalnya golongan like, golongane wong sing anu niku kelambi golongane menteri-menteri satu kali pakai ditaruh jadi ada pertemuan lagi, pakai baru lagi. Sama apa Pak dan <laughs> Menteri-menteri kan Ngedan. Apalagi namanya, apa itu, artis. Wah, satu pakaian ini bisa juga ratusan juta. Hanya cuma dipakai di panggung satu kali. Dia nggak mau pakai pakaian yang sama untuk manggung dua kali itu nggak mau. Kemengnya Nih sampai nanti, kayak sampai enggak <gihanya> sama. Jadi, tingkatan orang ini seru ya, itu orang ngaji, orang aru, di sangka ini, gitu. <gihanya> nah, saya pernah kok. Oleh abah saya itu sampean ini nggak sama. Soalnya sampean ini jadi di sawang wong, kata abah sampan itu mesti jadi pandangan dipandang, oh orang, nah, tapi tidak sama gak kelambi barang yang kutuk kan ambisnya ngapi jadi apa pulang nonton, kan? geser ban barang yang kutuk geser pancing ngapi, sama ingat tak Dawe Ab, Imam Abu Hanifah, Kapiru ama makum, wawasiu akma makum, ama makum akma makum nggak pernah nggak berdolur, nah, wah ama makum, jadi besarkan serban kamu, nah, terus Wawasio akma makum dan luaskanlah lengan kambi kamu. Nah, jadi, ini ku niku Imam Abu Hanifah maks maksudnya pilih lah, eh, iway deweng gelengan kelambi sing wombo maru manu ya gak pantas ya. Jadi, ku mak, cuma kata-kata ini Imam Abu Hanifah menunjukkan bahwa ulama itu harus berpakaian yang bagus. Sebab ingin udah dewa bagulo kongkon pakaian sing a, ah, b, masalah yang masuk deweng di kemarungan. Nyawang padha jamane kolok uta. Lah pomane hmm. nah, kula nggih pakaian e elek ngono. Ana apa sarunge ngetril kira-kira zaman piye. I gak pantes nggih jamet nggih. Lah iku sing apik. Lah <laughs> tunggal pomane zaman saiki ono kiai bodal diundang pengajian dak ngojek. <laughs> ya nek karo kiai tekong nggo mobil. Kira-kira diajeni sing endi? Ada logika nih di Singgianu, saya mau mobil memang kok di sualam-salam ini. Saya mau cek itu juga garuh, ya. kurang aja nih, saya ingin ini, ya. Tapi lah sama saya ingin ikhlas, insya Allah, buatan tertipu. Nah, Niki, jadi, Bimik darin, Muka eh Muka darin, Bimik darin, Muka darin. Sudah ada batasan, sudah dikira-kira oleh Allah. Waktin muakotin dan juga waktu yang sudah ditentukan. Jadi waktu muakot yang sudah di waktu-waktu itu -waktu maksudnya waktunya sudah ditentok nih batasan ini. Kau ikut layak itu, walau yang kusuh, walau takut kamu, walau tak. Jadi indiknya ini kau ikut di baik secara makan, minum, pakaian. Nah itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, sehingga, apa itu layaknya itu nggak bisa tambah, ya nggak bisa kurang, apalagi ajal. Benar, apalagi ajal nggak bisa itu ditambah, dikurang ya nggak bisa. Nah, ini bahkan walayata kodamu dan tidak bisa diajukan maupun diundur. Nah, amma ini dari sesuatu yang sudah ditetapkan kenyataannya. Nah, seperti dawuhnya Rasulullah saw alaihi wasallam. Nah, ini. Ya. Arizakum makhsumun minhu laisa taqwa taqiyin bizaidahi wala fujur ra Jadi, rezeki itu yang sudah dibagi itu sudah dibagi-bagi. Mafruhun bahkan itu sudah dihabiskan, dikosongkan dari rezeki itu. Sehingga laisa takwa taqyin Bisa itu Jadi bukan kok karena itu Ketakwaannya orang-orang yang takwa Itu jadi tambah rezekinya Enggak Atau kedurhakaan orang yang durhaka Ini akhirnya rezekinya dikurangi Itu enggak Jadi enggak ada Enggak peduli Allah itu Kalau masalah urusan rezeki Itu kan terkait dengan ar-rohman Ar-rohim Arokman itu apa? Arokman itu adalah cinta kasih Allah. Allah ya dicintai, ya dikasihi. Jadi semua orang nggak pilih kasih Allah. Orang kafir, orang iman, orang yang sergap ibadah, orang yang mokong, orang elek, orang ganteng, orang ayu, ya semua dikasih oleh Allah. kadang-kadang kita ini nggak berpikir. Gue lo kayak Kak Puan tas Malah itu kalau tanggone dicelok Mbah Bejo, ene dek ini yang namanya dulu tuh ngaji di sini, yang namanya Yanis itu. Berangkat itu memang dia itu pemulung, berangkat ke sini itu bawa uang 3 juta itu dibawa ke sini. Minta katanya, "Yai, saya minta berkahnya Pak Yai supaya ini di apa itu didoakan." Dhuite eh, 3 juta kok rene. Dus saya bacakan Fatihah, Al-Fatihah. Wajah Fatihah, terus dia itu nyewa di sini. Akhirnya sekarang jadi kaya itu punya truk, punya mobil bagus, pokoknya bagus, jadi tonggo-tonggo nih. Wah, pokoknya pemulung rupanya enggak pakai ganteng ya, malah dijuluki dengan baba, wah itu bejo wong ibu. Kacanya simpan ke suke ulah kaca ya. Enggak, roda kan macam ini. Suke kan? Gini. ini Nah, itu nggak bisa dikurangi. Ah maka ini, Kola ini saya bacakan. Kalau di sini nggak saat apa itu, saya artikan diri. Kola Said bin Juber, Wakotada fi kalita miturut Said bin Juber, sahabat Said bin Juber dari Wakotada dan sahabat Kotada itu daunnya Allah, yamhu Allah wa yusbit Jadi Allah ini Menghapus sesuatu yang dikehendaki, bahkan Allah menetapi sesuatu yang dikehendaki, yang dimaksud yakni yasya, tadi sesuatu yang dikehendaki Allah dari syariat maupun kefarduan-kefarduan, bahkan wayang wayabdaluhu, bahkan Allah pun mengganti sesuatu itu. Dan juga wayasbutu wayasbutu dan Allah menetapkan sesuatu yang dikendaki Allah mindalika. maksudnya wayasbutu mayasya mindalika. Wallah yang syahu wallayabdul dulu Jadi Allah tidak kalau menetapkan itu Allah tidak mengganti yang eh, Allah yang nasohaid nasohoi itu yang ganti. Padahal yang ganti. Kami itu sahabat ibnu 'Am Abbas. Yang fulahumayasya wa isbit, katanya, sahabat ibnu Abbas yang dihapus oleh Allah, sesuatu yang dikendaki Allah, dan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, kecuali rezeki ajal keberuntungan. Jadi, celaka, wahyu ya. baju Allah, zat takwil, jadi itu waya dulu ya menunjukkan alasi hati atas sahnya ini takwil ya yang dilewatkan dari Khudaifah bin usaid kola beliau bersabda, mengatakan sami itu rasulullah dia mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh yakulu idama robinut fatin sintani wa arbauna alailatan ba, ba ilayya malakan Fasawwaroha wa Wabasoroha Wajildaha Walakmaha Waidomaha Summakola lah ini Kata Nabi Itu ya ketika Marro lewat Bin nutfah Nutfah itu artinya apa Mani ya, Air mani Kita lewat Apa yang lewat Marro dari failnya itu Sinta Sinta Sintani itu pakai anu apa itu? Uh, pakai alif, jadi uh, rofaknya pakai alif. Sintani, wa'arba'una, arbauna ini pakai wawu. Jadi 42 lailatan malam. Jadi mani kalau sudah masuk di rahim ibu sudah nyampe 42 malam. Ya ini keterangannya malakan maka Allah mengutus atas pada mani tersebut malaikat maka Allah roha maka Allah ini membentuk mani itu terus dan malaikat ini membentuk mani itu ah, dan malaikat ini menjadikan pendengarannya mani wabasoroha penglihatannya mani wajildah dan kulitnya mani walak mahalan dagingnya mani, wa maha dan tulangnya mani. Sumakola, ini dibentuk oleh malaikat. Kalau malaikat, mani kemangkong, semuanya semuanya embu semuanya. Terserah, kan? terserah malaikatnya. Eh. Dia kublek-kublek, dia kak roh. Eh. Pokoknya, didadaknya lah, sewa roha, diciptakan, dijadikan mani itu. Diciptakan pendengaran, penglihatan kulit daging, Tulang, itu ya. kemudian malaikat ini matur ya ada, ada, ada, ada, ini ada, ada, ada, ada, ada, ada, katanya ya wahai ada, ini dijadikan laki-laki apa perempuan ada, <angileri> Allah ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, malaikat ini ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, sesuatu yang gendaki Allah, maka kalo ya Allah, meneos, aku kepingin anak lawanang, akhirnya mung gosih Allah budakmu ah, bener, ngono jauh lu saya naik dewi, ya pandai tak nok itu bukan ya, benta terserah gosih, gosih Allah, ngono lu, ngono menunggu saya kujan, kurang ajar ya, ngono jitu wadai, makhluk wis bentuk. Yohan ganteng, yohan ganteng, yohan ganteng. Malo ke like, wadang-ganteng, like, jubu walun jalu, koyo-koyo kusia Allah diatur. yo kan? Ini buddha kusia Allah malian. Akhirnya, fayaktubul malaika, malaku, ah, malaku. akhirnya malaikat tadi mencatat. Mencatat atau memutuskan, mencatat, bahwa ini, yang dikendaki Allah, malaki, ya jadilah, laki, perempuan, ya perempu, perempuan, itu namanya yaktubul malaku Sumayakulu Kemudian malaikat matur lagi Ya Rabbi e, Ajalahu Bagaimana ini ajalnya wahai Allah Kemudian fayakulu robbuka Kemudian Tuhannya itu berkata Mayasya Sesuatu yang dikendaki Allah Akhirnya Wayak Tubul al malaku Kemudian Malaikat pun mencatat. Dicatat ke malaikat, ya apa ajali, Wah, -e, puluh tahun, ajali lih 10 tahun. Saya -e, enaknya, dikendaki Allah kok. Jadi ajal wis, sudah kendaki, zaman sononya dulu sudah sama, belum lahir itu. jadi ajali sudah ada catatan di sini. Sumayaku malaku, ya Rabbi bagaimana rezekinya, woi Allah waya Kemudian Tuhannya ini berkata sesuai yang dikehendaki. Akhirnya dicatat oleh Allah. Oh kira rejekine besok iku mangan bote, mangan telo, mangan pohong, gak tau mangan sego, kadoyan mangan sego. Soale opo? Dilairno dadi orang Papua. <laughs> <laughs> iya kan. orang Papua sampean kayak beras. Oh ora rara ngerti masak beras orang Papua. pangan panganane yo bote, panganane telo orang Papua. iya kemudian itu ora orang yang segera mengenai apa? mengenai opo itu aren wah di lahirnya sampah di sini maluku wah ini gak makan segera opo apa? iki roti wah di lahirnya sampah Inggris wah ini langit apa? ini foto kemudian rezeki ini kemengkau dari malaikat catet sumayak rujul malaku asokifata Kemudian malaikat tadi mengeluarkan sohifah, sohifah itu adalah lembaran, lembaran buku tadi. Walayazitu itu ala amrin, walayang kusu. Dan itu tadi tidak ditambah dan tidak, tidak dikurang. Malaikat ini amanah. Samaan kita sementit berapa? Tindet barang ditambah, tambahi barang. Omongan yang rupa pesanan, omongan. Uh, tadi doa doa ulama ya. Angge buatan? Angge, anggeku. Tadi itu tambah, tambah nih. Nah ini gue. Malaikat boten nih gue. Tadi. Anu. Warawa as-saykhoni. Nah ini juga seh luru. Seh, seh luru Maksudnya. Seh luru ini Bukhari Muslim. An Ibn Mas'ud. Dari sohabat Ibn Mas'ud. Ada sana Rasulullah s.a.w. Bahwa as musotik Jadi beliau Rasulullah adalah as Orang yang jujur. al mushotik dan juga. Uh, yang sudah diterkenal kejujuran Kejujuran Musodik itu orang yang banyak jujurnya Apa maksudnya? Kejujurnya kok maksudnya? Ya ahli ju, jujur Shodik itu yang jujur Musodik yang banyak kejujur Kejujurannya